Terus mengangkat, mengupakamu, lengah hati, perhatikan sikapmu. Jangan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin kini tetap bertahan. Perlahan, engku, cara mengganggu Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjut. Itu. Engkau bukanlah segalaku Bukan tak Dan tiga langkahku Saya sudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Ku terus melangkah Melupakanmu Lelah hati perhatikan sikapmu Jangan Ini, ini tetap bertahan Perlahan mimpi terasa ganggu Ku coba untuk terus menjauh Perlahan hatiku terbelenggu Ku coba untuk lanjutkan itu lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. <SILENCIO> Engkau bukan segalaku, bukan tempat tuh langkahku saya sudah Kau angkatku, saya